Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Melangkah tak butuh sebuah tujuan, memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras. Orang goblok sulit dapat kerja akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Orang pintar, merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain. Ketika menghadapi hambatan, orang bodoh, seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Saya mencari kegagalan dalam bisnis saya, jadi, ketika saya rugi, saya tetap menjaga semangatku dan ketika saya untung, itu akan menambah rasa syukur saya. Banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dalam segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat, jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Bisnis apa yang paling bagus, bisnis yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Berhentilah membuat rencana, melangkahlah. Saya sudah menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu, sebelum menggoblokkan orang lain. Kegagalan adalah bumbu kehidupan, kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia tangguh. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari, dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar, dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup, bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia, saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap.